Setuju, imam Qurdubi, kalau setuju kalau janggal, imam Kurdi tak akan di top beliau kan ngerti lah, malaikat Jibril itu malaikat sing gak pernah memulai tanya sama Allah. Beliau bahkan yang enggak masuk akal pun agar Allah sing utus langsung. Sabri contoh, betapa Jibril itu malaikat yang luar biasa. Malaikat Jibril tuh kangen sekali sama Rasulullah, kangen sekangen kangennya. Dan beliau enggak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu oleh kafir Nabiku, Kuangan sampai nangis coro coro boleh dibahasakan nabi keuangan karena banyak masalah kemudian tidak dihibur oleh sinten jib, jibril Nabi nabiyo banget kangen nih malaikat jibril banget kangen tapi karena ini malaikat yang sangat beretika jadi ketua matur yo rawani memulai ngendikan yo rawani walhasil singkat cerita malaikat jibril rawuh ketika diutus allah setelah 40 hari Wakilah sampai hebat bulan sausifatorul wahyu malaikat jibril turun Mak bisa senangnya bukan main karena pas itu amul hazen atau amul kuzen. Sauni-uni so, mulai muncul. Kalian mau coba video jarak si-ci jaga ini nak kue salah. Nomor loro bentuk malian bil luhot. Bentuk kueku rontok di kekayaan apa? Luhot. Maka aku nak mau amul kuzen bu amul hazen. Quran itu mengulang dua kali. Minal husni bahwa ghadir, sing sih tok hazanan. Allah jidat. Jadi masdarnya di Quran dipakai dua kali. Minal husni yang satu apa? Hazanan aku nggak tak pikir dan, aku dan aku mau keprofesional pada naku karena wajah kita pembidu saya malah nyorot orang kitabnya karokatan wah gak dipilihan naku nanti karokatan apa coba babul hazan atau babul husn ya si beberapa pinter tapi ya orang tak pinter tenan gitu akhirnya Jibril turun walhasil ditakuti kajin nabi ma yamnauka an tazuruna aktsara mimma susahnya apa sih kamu sering-sering sini saya ini kan rindu banyak problem karena awal-awal nabi dadas nabi kan banyak musuh terus sayyidah khadijah wafat afatulah wafat kan rindunya nabi kan pada malaikat jibril usma masyur malaikat jibril saya bisa apa kalau enggak ada tugas saya bisa apa sa'adridi asbabun nuzul wa ta'na nanazalu illa bi amri rabbi lahu ma wa ma wa ma ya aku yang so -so Raihisa seorang-seorang mendengar bumi tidak ada diutus itu kok cokor awamul mah enggak Gusti kalau kok tengok-tengok itu berikian buat kalian yang SPJ-SPJ tanpa jalan-jalan <coughs> <coughs> artinya gak mungkin bangsa protes itu akabirul, ngono mana lah maksudnya tahu nggak? Ya? jadi kabar itu ada aturan mulai ada cerita malaikat itu ada sentimen tak jamin aku gak agak birul malai Ya mau sing golongan ini mau seorang melok ngaji golongan kancane ini bareng Allah maklumat semuanya dapat rahmat gusti, tenang ini innafihim rojulan khato'an waktunya sing berikut. itu niat ngaji mereka HP ini dibetok kancane. ini aduh sih wapi itu pokoknya waktunya niat itu masyur terus Allah jawab humul kaumu la yaskobihim jalisu Orang-orang ngaji gini itu satu komunitas yang siapapun ikut ke arah celoko. Wesa niatnya hiburan lah, tidbujul lah, tibang nengomah nganggur lah, serakar karuan lah. Niatnya kan ini kan, oh nasehati niatnya bener. Tidbang moce kitab kangilan, mendingan buruh no gusba usah mikir, yo harus ngurang ngajar kau. Aku yakin semua orang Islamu seneng Quran seneng tafsir, tidbang moce Dewi kangilan, buruh no aku kan berangkal no jawa. Gaya ne tak dem tapi prakteki berangkal aku rok kelakuanmu anmu ya tapi aku kan kepengen niru akabirul malaika jadi seraut de pikiran ngono, mereka ngaji daerah nih gulai elmu jurantut untuk jajal ayo putin ne opo na ke pergolek terus untuk ayo baringaji kita wacok berasar ngok ayo bener sak lempir sak juta orang lempir orang juta beda melo nak salah dedani 5 juta ayo, <tuk> <tuk> ayo apa milah bar bubar biasa kok biasa nih bubar itu ayo rawan itu oralah Ngaji purane te antem ngono kan, lo na zaman na ngaji bamon ro ngaji we kon moto iso, yo merkonya na ngaji tenan, dewe bamon ke na ngaji sina wusse, jadi bamon ma wusiku pulau wusiso, manjane selatian, kadang ngen rosno, lo lo batu sombong dian satu kelas saja, sing yucho pulono separo, sparuk, kelas, padel konjo sa umur beru, teng sarang konjo teng kelas, kera kera nih wanger ken mocho. Kontrol, sering-sering mungkin macam pula Yang pertama diseleksi, susu, pakai sing akhirnya sing <tuk> langganan pulangin. Akhirnya separuh dari mereka ngaburon guru nih. Kau nggak ya. mau terus? padahal itu tak waur mau. Ya tapi ngawur wong iso kan bedo, ya, ya mau supir profesion supir, supir beduar untuk ngawur, selamat. Kue latihan hati-hati wae. Ya <tuk> empat kayak wong sing ahli wiritan, wong wawur laju bener ya wong, pokoknya spesial yasin dulu, bener ya, pokoknya de konjo spesial mana woi toto kan ke mana keboun di sop ya satu soya wong ke nih, belah di luarang, di pilih wong satu soya wong nak kapal ya alang, disusuli wong jutaan, waduh, mohon warga belah <tuh>. de di sop wong noh, <tuh>. rekanin fitur ya, jadi paham gitu, terus ini cerita aku kudu yakin, hakul yakin, Qur'an yang ada di kita yang terbaik mutawa nah cerita-cerita ini, analisisnya kalau kita ngomong tidak no mau sebetulnya Qur'an tidak pernah rubah dan tidak akan pernah rubah tapi jenenge murid tuh ngake, sebetulnya gurune niat menghentikan tafsir no, kenapa ya? karena dulu udah ada Qur'an master paham no? ya? jadi Pn. Abbas menghentikan Fimawasi Milhaji Yaudi Kiroh Qur'an paham ya? Saat bin Abi Waqtas Min bin Umbin Yudhikirah Quran Nah, terus akhirnya ditulis Ini catatan kaki ini, ini kitab itu di wo mulai Menurutnya diapalungi Mami Barang nah, Ya, ribet kan terus Muridnya kayak kue-kue kan terus Ribet gak? ribet Nah, tapi akhirnya terkonfer Masih melane ngertikan murid-muridnya Fama Adri Akanat Kiro Atah Am Fassar Akhraj jangetone hadis Abu Sa'id bin Mansur wa Akhraj ambari Amri wa Jazama bi anna tafsirat. Wa akhrajna Hasan annahu kana yakra'u wa aim minkum illawari tuha. Wa aim minkum ra'anote sirakabe illawari tuha kecuali liwati neraka. Wis macane ngono Hasan Hasan Basri. Terus nek ngentikan al-wurud adkhul. Al-wurud te maknane wurud adkhulu um mlebu. Lah bolak-balik santrine sing gleyor al-wurud adkhul dilebokno. Dadi nek ngimami ya pi Allah wa riduha terus al-wurud ya kacau kan kalau ada di murid goblok, amit, amit, ruut, ruut lagi-lagi masalahnya enggak ada master tapi saiki misalnya saya ngaji Kiai terus muni al-wurud, al wa intalukhati, wafil kamus, kakakak kalau saya ingin rohyecil, kalau apa, tenang saja tetapi saya tidak boleh bernama Qur'an paham ya? kalau santri saiki kan, tapi ya tetapi saya sing goblok, Masya Allah amit, amit, tenang kudunya itu pinter saiki kan perakatnya lebih lengkap. Kuduni. <yukir> Tadi kita oh jualah saat. Kau sanya ngiomong di gak sopan no. loh. Kayak kanja gue. Kue roh babi aku goblok. Kena apa? Tawa aduh. monus pinter kok aku pinter sangane kok gak sopan. Jangan <gulitan> nyanyi guruku gak ape. Pak ya waktu goblok itu udah nentok ya alasan loh. No. Nanti saya kis boyong ini jadi kiai. Aku nak no masalah, mesti telpon gue. Gus niki wanton masalah, gus. Saat jani kulo gisa kejauh, tapi tangkret kersani kulo tetap tawa aduk. Lagi ajar, gara itu. Padahal sini gara iya tenan sini. Tapi mulai modok ani seki rong tahu deh neng aku goblok Urong tau. Boh kapan tak permalukan depan umum. Tapi kan ya haram mempernahkan orang kan Tiap tako tiap kau di mana dan. Saat jani kulo sakit, gus. Tapi tetap tangkret gijogol tawa aduk pulo. <laughs> Saya kikai ski yair o sa tau doh boh ten kus tau hukum permanen. Saan santri keki kiai jah tetep utuh. Urang tau ngak koni nak kuplok urang tau. Tau apa yang moja mu eno nolafat ra iso? Yeh takok kus nolafat ngai terus wuduk. Ini nolafat ngai terus wuduk. Ini nolafat ngai terus wuduk. Sa jeni kuloge saket. Ini kersani tetet tau tapi nak ketemu aku, you YouTube, pacar kau jago saklar, nyucup. YouTube, you tua lah, awalnya kau, eh, sekolah cek tau aduk, tersel aku, tersel YouTube kau lah, so anak-anak suara kau kira usaha, warna rokok, awai tau aduk, oh orang aku naik koma, lah, cuma aku, aku guri-guri wek, yo, nombong nombong ngakak, ah, ribet.